karena itu di mana-mana, Gigi tambah 2, Sekolah di mana? Kan, 2, 7, Gigi tambah tambah 2 di mana? 7, di mana? Tujuh. Dua, tujuh. Dua, tujuh. Saya suka cowok, ya, teman -teman, saya? Manggul, ya. Cik, screen ke bapak oh. Ya, yeah, enak jadi tambah ini sampai rapi? Dua, ya. Pak. Ujang kejaran. Eh bapak hirap Kan upami sholat Bapak bapak nyalirak. Tambah abdi jadi dua puluh tujuh. Oh kadinya ny Nya tuh hari ngarana sholat mah munber berjamaah pahala dua puluh tujuh kurang. Jadi, Imam yang akanlah dark kok oh. benar. Oh, oh. Nah, gitu. Intinya, siu ganteng. Nah, kalau nyandar kan, gue sih udah gue ketik ya. ganteng, gue rumah aneh.